Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah perasaan Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bambi Bina akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita Ke kabar pertama perasaan ada ungan spesial banget ya Dari salah satu yang mencintai kakak Bilar dan dedek Lesti Kejora Yakni Kak Didi Rodiman Persahabat ya Masya Allah Di akun Instagram pribadi miliknya Semalam mengunggah sebuah postingan Bersama Didi dan Kakak wah Masya Allah banget ya Alhamdulillah Dukungan, doa, dan support Banyak sekali diberikan dari orang-orang Yang mencintai dan selalu Tentunya persahabat ya Mendoakan yang terbaik untuk Kebahagiaan lesti dan Bilar ada sebuah kalimat keemsan yang dituliskan oleh keadidi Rodiman, akhirnya rindu ini terbalaskan dengan bertemu cantiknya. Koko Lesti Kejora senang bangga bercampur haru ketika lihat anak ini tetap kuat dan tetap tersenyum. Kokonya malah yang melau, atau terkuat Tetap kuat ya gelis jaga calon bayi dalam perutmu. Seneng seneng senengnya bisa ketemu lagi ditunggu kehadirannya di studio baru kita ya Dede, masya Allah banget ya, thank you ya. Tentunya buat Rizki bila juga yang udah, tentunya selalu bisa menjadi kepala buat Dede jagain Dede ya sekarang Dede punya. Oh, tapi dia juga masih dedek gua ya <gimana> Luar biasa persahabat ya Masya Allah banget Dan kita lihat lanjutannya Sekarang mau foto harus izin sama suaminya Mau vlog harus izin sama suaminya juga Nggak nih, sehat-sehat kalian berdua Masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik Dan orang-orang hebat Yang mendoakan mensupport dede dan kakak Bilar dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan dan komentar yang sangat positif yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Instagram Leslar Kendari satu Sehat-sehat bumil kesayangan mama Leslar amin Masya Allah bangga support yang diberikan dari fans sejati Ini membuat kita semakin bahagia dan bangga Wow luar biasa bersahabat ya doakan yang terbaik Mudah-mudahan ada selalu kejutan yang kita dapatkan dari idola kita Dan untuk ke kabar berikutnya Semalam ternyata kakak Bilar ini main sepak bola ya Masya Allah banget nih diunggah oleh Bang Adlin di case-nya semalam Masya Allah luar biasa walaupun terlihat punggungnya saja Merasa bahagia tetap kita rasakan kabar ya Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat untuk idola kita ini dan postingan tersebut direpost kembali oleh akun sental putih Bilar Kalimat caption pun dituliskan Semalam kakak main bola, meski punggungnya aja, tetap tau ya dia yang mana <laughs> Luar biasa mudah-mudahan selalu bahagia pokoknya untuk kakak Bilar dan Dedek Alasi Kejora Dan kita lihat di sini banyak sekali tanggapan juga yang diberikan dari para sahabat Leslar yakni dari akun Instagram Neni.wahyuni Mau dari samping, belakang, atau dari jauh juga udah tahu ya Kalau itu papahnya baby utun Masya Allah banget ya Berikutnya, komentar lain diberikan dari akun isfadia2 Penglihatan kita udah kayak dede ya Meskipun letaknya sangat jauh Sekecil lihat gaya jalan dan postur tubuhnya aja udah hafal Kalau dede beda lagi dengan mata... Terpejam pun cium baunya aja udah tahu kalau itu lakinya masya allah luar biasa banget ya mudah-mudahan kita tetap kompak dan solid selalu mensupport mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Dede Leslie dan Kakak Rizky pilar Ke kabar berikutnya para sahabat masih diunggahan akun instagram yang sama ini ada sebuah postingan klarifikasi dari Ustaz Sufki Albulguri yang diunggah di channel youtube-nya Leslar Entertainment persahabat ya. Ini luar biasa, klarifikasi langsung Dari Abba Yang mana menyampaikan bahwa Pernikahan akad nikah Dedek Lesti dan kakak Bilar Yang pertama itu sah persahabat ya, Karena walinya langsung Yang menikahkan Apalagi tentunya orang-orang Dari keluarga Besar Rizky Bilar Maupun Lesti Kejora Ini turut menghadiri Dan ada salah satu orang juga Yang penting persahabat ya, Yakni yaitu guru ngajinya Dede Alasi Kejora di Cianjur pun ikut menyaksikan akad nikah yang pertama di rumahnya Ustaz Sufial Kugur Ya Masya Allah banget ini penyampaian klarifikasi bahwa pernikahan pertama itu sah persahabatnya karena walinya sendiri yang menikahkan Yani Ayah Kejora dan kita lihat persahabat sini Sebuah kalimat caption panjang juga yang dituliskan Oleh sendal putih bilar Pernikahan agama mereka sah Karena sudah memenuhi rukun pernikahan Walinya bahkan ayah kandung Dede Keluarga dan sahabat juga turut diundang Untuk menyaksikan Ini yang penting kan tuh persahabat ya Luar biasa dan Tentu dalam postingan tersebut Banyak sekali respon dan tanggapan Yang salah satunya dari Akun Ucil-cil-cil mengatakan dan bahkan guru ngaji Quran dari kecil yang dari Cianjur turut menyaksikan gadis kecilnya Untuk memulai menjalankan ibadah salut Katanya itu Masya Allah banget ya Ini sudah jelas penjelasan yang tentunya disampaikan oleh Ustaz Sufi Al-Buguri di channel YouTube-nya Leslar Entertainment Ini salah satu penjelasan yang sangat kita tunggu persahabat ya Alhamdulillah Usasuki akhirnya menyampaikan semua. Tentunya persahabatnya ya. Acara akad pernikahan di awal persahabatnya. ya. Dan untuk ke kabar berikutnya nih persahabat, masya Allah. Tentunya kita makin tentunya bahagia dan bangga kepada Lesti Kejora semalan juga tampil di tokopedia ini luar biasa membuat kita merinding. Ini adalah sesuatu penampilan Dedek Elasti yang spektakuler duet bare Judika ya. Masya Allah kalau untuk suara mereka jangan diragukan kembali Selalu membuat kita merinding dan tentunya mereka penampilannya sangat luar biasa, spektakuler Dan untuk kakak berikutnya ini luar biasa Cidukan vitamin manja persahabatnya Momen ketika anjur perhatikan Masya Allah tentunya kita nggak tahu kalau dia sudah halal persahabatnya Luar biasa, kita putar aja yang pasti videonya sedikit para sahabat, ya, kemesraan dari Dedek Lesti dan Kakak Rizky Pilar. Masya Allah, dipeluk dari belakang <laughs> Tentunya luar biasa, Alhamdulillah Ternyata mereka sudah halal Dukung, doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan bahagia selalu untuk rumah tangga Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Di sini kita lihat ada komentar yang diberikan dari fans ya Dari akun Alvan Rizky 10 Udah halal, dulu juga salvo situ katanya tuh, iya ternyata udah halal, betul emang salvo apaan sih katanya ya, dari Yulistia Anggara. Masya Allah banget, Alhamdulillah pokoknya kita doakan yang terbaik saja untuk kebahagiaan rumah tangga idola kita. Dan kita masih menunggu cidukan vitamin manja selanjutnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.